Kenapa terbilang kalau kau masih sayang dia? Kenapa terjujur kalau kau masih deng dia? Saya bicara karena semua ini sayang rasa kau terhadap apa-apa karena hati. Sejaga ku hati dan cinta, tetapi semua tu palsu. Asu. Berjuang sekuat tenaga, ternyata ku tipu. Memang kau asuh asu. Kenapa kau diam tergigil termau? Kau tahu semua kesah. Kalau dia masih kau sayang, baru kau paksa bertahan dengan sah. Ya, yeah. hati ini sakit ketika sa dengar semua. Asu. Ternyata hati yang kau jaga tu ada dua. Kau tegak kau bagi kau rasa. Kau tegak semua. Okay, baby, I'll be hati, kasih sejaga Tapi terpasti kau memang sengaja Kau bilang love me, tapi kau tega Sesu percaya, baru dia yang kau jaga Aduh hati ini, tak mampu Ulang-ulang, saya kena tipu I biar su, biar sudah itu kau yang setelah, biar sudah Jadi, ternyata selama kau telah setia, kau sudah dia, baru datang ke Kau tipu sa, dan saya percaya, padahal ada hati lain yang kau jaga. Kenapa terjujur semua kesah? Biar luka ini saat rasa ini, Tonsu lama baru kau bicara tentang dia yang sulamai. Sembunyi dari sana. Kenapa kau terlalu jujur kalau sudah ada dia Cinta yang selama lama tong jalani tanpa kau harus cerita Kau pintar sembunyikan dia Kau kuburkan kampu cerita yang lama Dan kini saya sudah tahu kalau sudah ada dia Kau tak pernah pikir kalau sa ini yang super setia Dan kini hati sudah hancur dan kau tak pernah terbuka Kenapa kau terlalu jujur bikin hati ini yang terluka mampu Rasa, sayang, kemarin kau bilang bisa Di saat-saat terbangun dua hati yang sedang kau cinta Datang saya kau bilang tak ada Baru di sosmed yang itu siapa Itu yang lama, kau pun yang lama Dia yang sulama, kau simpan dia dan Semua sut terbuka, kau simpan dia dari sak Kenapa kau terbicara, bikin sakit sarasa Jujur luka yang kau kasih nih Sutra obat, bertahan dengan Gini sumpah, nih, saat jadi ternyata selama niku terus setia. Ku dia baru datang kesah sana. Ku dan sa percaya, padahal ada hati lain yang kau jaga. Kenapa tera jujur semua kesah? Biar luka ini satu rasa, ini tunsul lama, baru kau bicara. Sembunyi dari sana Jadi ternyata selama ni kau terasa tiang Kau suden dia baru datang kesah, Kau su tipusa dan saya percaya Padahal ada hati lain yang kau jaga Kenapa terjujur semua kesah, Biar luka ini saya terasa Ini ton sulama baru kau bicara Tentang dia yang sulama ini ku sembuh I'm sad.